Baik, nah, selamat datang uh, Hari ini kita akan coba didik mengenai eh, senjata api. Jadi, dari <tark> informasi <tark>. di daerah Kampar kiri, daerah Sungai Sungsari ada salah satu orang memiliki senjata api rakitan harus panjang. Thema. Senjata api ini yang cara informasi sudah mulai Dilakukan adanya pengancaman kepada salah satu warga. Jadi, yang penting saat ini perhatikan keselamatan dan ya? perhatian keselamatan diri, perhatian keselamatan rekan-rekan. Jadi, satu kompak, semuanya solid, tidak ada melakukan e, apa-apa selain dari satu perintah. Jadi, saya juga sudah lapor kasat untuk kegiatan ini. Oke, nanti kita cek kembali untuk kelengkapan seperti modifes amunisi terutama surat perintah sedang segera kita cek kembali setelah ini kita berangkat untuk setiap waktu kena menempuh jalan yang waktu yang sangat lama Oke, itu saja ada pertanyaan oh, baik, siap mengawali kegiatan kita diberi keselamatan berdoa mulai doa selesai nah ini kita kembali ke kendaraan masukkan beri peserus beres Peros. Mana? punya Mana? Mereka Berat Jadi Kau jujur, kau jujur, kau jujur. Ayo, kau jujur. Ayo, kau jujur. Kau jujur kalau keluar tuh, diarah keluar, diarah sini. Nggak mira aja. Kepaknya tuh. Udah jujur. aja Kau aja Kalau kau jujur, kau kerasik kau. Sumbantu kau. Aku kasian ya kau jaga kebun di sini di ya, ya, memang. memang ya, di Di rumah. Mana? di Di luar, ya, di luar ambil aja ya. Karena ya karena... Lagian lagi rusak. Ya, Bukan, ya. Enggak, ya. bakal posisinya rusak gitu. ya. mana? Ya. Ya. Ya. Ya. Itu di dalam rusaknya tuh Pak. Iya, di pelurunya Peluruna. mana? Pel pelurunya udah habis. Sumpah lah, Pak, habis pelurunya. Pelurunya mana? Habis. Kau eh. bohong oh, kau. Oh, oh. Sumpah lah, Pak, habis pelurunya. Mau modin botolnya sana. Ih. lah Pak, buka lah itu rusak itu, Pak. Enggak enggak eh, enggak. Iya, nggak. ini FD buka FD aja. Nih. Saya tahu ini senjata L.E. Mana pelurunya? Kau beli? Hah? Dari orang Kubu, Pak? Iya, kau beli orang Kubu. Pelurunya mana? Ha, kula lengket ini kan. Ha. Pelurunya mana? Yang lain mana? Yang lain mana tinggal itu nyapa? Udah lama aku pakai itu pak. Ini tembaknya ini. Mana pelurunya lagi? Eh? Tidak ada. Cepat aja nanti kasihan ya. Ada, nanti lagi, saya damaikan, pak. saya damaikan kau sama orangnya. Iya pak. Mana pelurunya lagi? Memang tidak ada lagi pak. Sumpah lah pak. Berarti kau mau di kantor ya? Yes. Mau selesai di sini mana... atau gimana? Kau oh, mau selesai di sini atau gimana di pak? Ah, mana pelurunya? Undang-undang darurat loh. Iya. Anakmu berapa? Dua. Ah, makanya biar ku damaikan Pelurunya mana? Sumpah Pak, nggak ada lagi Pak. Sekarang kau harus jujur ya. Iya. Harus jujur. Kau beli di mana? Dari orang kubu Pak. Ini? Iya. Berapa kau beli? Nah, 2 juta. 2 juta? Iya. Kubu mana ini? Kubu Jambi sana? Iya. Kubu Jambi atau Rohil? jambi Pak. 2 juta? Iya. Ini pelurunya kau beli di mana? Dari dia juga Pak. Tidak. Sumpah Pak, demi Tuhan. Tidak. Ini saya tahu nih. nih. Tidak, Dari orang nih. itu semua itu Pak. Ya kenapa kau gunakan untuk ngancam-ngancam orang? namanya Pak kemarin emosi-emosi Pak Iya jangan ndak boleh bahaya ini kasihan kali sini cari makan anak dua pipi kecil kita jangan seperti itu ya ya ini nda main-mainin undang-undang darurat ini tak senjata di situ dari kemarin di situ aku bikin memang nggak ada lagi pelurunya itu Pak kosongnya aja ya sumpahlah Pak kosongnya itu Pak inda Dak belakang nak Tu sabar Duduklah sini Baik-baik